analisa USD Yen tanggal 27 Januari tahun 2022 tren pergerakan USD Yen berada dalam tren bullish dan masih berpotensi melanjutkan kenaikannya ke sekitar area 114.800 cermati pergerakan USD Yen jika terus bertahan di atas area 114.400 karena ada potensi USD Yen kembali bergerak naik ke sekitar area 114.800 sebaliknya Waspadai pergerakan USD/JPY jika berhasil menembus ke bawah area 114400 karena ada potensi USD/JPY berbalik bergerak turun ke sekitar area 114132. Sekian analisa forex untuk tanggal 27 Januari tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983101.